Oke okay, teman-teman semuanya, uh, terima kasih ya telah berkunjung di channel KWIJAY KREATOR dan juga saya bertemu kembali kepada anda pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial ya bagaimana cara menghitung ya kebutuhan Apple plaster sama kebutuhan acian ya dalam sebuah dinding ya jadi menghitung kebutuhan itu seperti yang saya sampaikan pada tutorial sebelumnya Dinding tersebut tuh, ini tuh bagian-bagiannya udah di grup ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui volume dari tersebut. Dan dari volume ini, anda bisa copy ya, Jadi seperti ini. Ya. Nah, saya ingin tahu nih kebutuhan dinding yang sebelah sini ya. Ini kan udah di grup teman-teman. Dari itu, saya klik entity info ya di sini ya. Ya terus di sini saya double klik ya. Terus saya copy terus saya masukin ke program RAB yang saya buat ya, nah, di sini, oke, okay. nah di sini saya buka program RAB yang saya buat ya, ini khusus hebel ya, jenis hebel dan ini untuk bata ya, saya akan masukin volume ini tadi, saya pasti di sini ya, saya kontrol V, oke, okay. maka secara otomatis kayaknya akan muncul teman-teman. Ya, Ya, ini semen yang dibutuhkan itu untuk yang 50 kg itu ada 5 sak teman-teman. Khusus untuk dinding ini aja ya. Nah di sini kebutuhan untuk yang semen 40 kg itu 6 sak. Nah, di sini, nah, ini harga jumlah pasir yang dibutuhkan udah kelihatan teman-teman. Ini anda bisa mengupdate harga-harganya nah, di sini ya kandungan semen ini satu banding 6 ya kalau ini uh, presentasi misalnya campuran semen sama maafasannya 1 banding 6 ini satu banding 4 ini udah keterangan yang jelas ya sebuah programnya ya terus anda masukin aja itu per pijis tuh harganya berapa tuh, misalnya 9000 10.000 maka biayanya udah muncul nih rincian biayanya ya di sini ada total biaya jenis semen 50 kg ditambah acian, ditambah bata, ditambah semen 50 gram orang, ditambah pasir ini per takaran satu banding 4 ya. Dan biayanya Rp1.000.000 49.000 teman-teman ya. Nah, apabila untuk semen yang 40 kg biayanya itu satu juta 34.000 ya. Di sini agar lebih detail lagi Sebenarnya sih umum udah kelihatan sih biayanya di sini ya. Anda cukup pasti aja volumenya di sini sudah diterangkan dengan jelas di sini. Sudah ada hitungan-hitungannya di sini. Ada cara pengisiannya juga ya. Di sini juga misalnya lebar batanya berapa tingginya batanya berapa terus panjangnya berapa batanya berapa terus ketebalan yang sebelah kiri batanya berapa 2 mili de nah, totalnya 4 mili ya pokoknya yang apa ya nominal yang berwarna hijau ini anda update teman-teman saya sudah tandai ya warna hijau ya artinya anda bisa update gitu. misalnya tarinya, itu misalnya tak takarannya takarannya semennya itu satu banding tiga artinya secara otomatis berubah teman-teman nilainya berubah jadi juta 1169000 satu banding empat hmm, ya ini udah berubah secara otomatis teman-teman oke nah apabila anda belum mendapatkan program merah biasa punya ini ya misalnya, ini hitung secara manual lah ya saya akan tunjukkan ya misalnya ini ya ini saya kontrol M maksud kontrol move oke okay. nah di sini anda akan dapat lebih kita anda hitung aja ini volume misalnya ini ukuran batanya segini ya Ya, nggak apa aja nih saya ukuran bebas lah saya V saya klik tiga kali micronya harus cara untuk mengetahui volume teman-teman secara cepat itu anda micro teman, teman ini nnt info oke okay. banyak hal yang positif anda bilang menggunakan teknik projector atau anda bisa mengetahui dengan mudah e, kebutuhan dari batanya ya dan banyak ya, mungkin saya akan uh, terangkan satu persatu. Dan Anda tidak perlu menggunakan spek kewa di menggunakan teknik ini teman Cukup pakai notebook ya, Axio juga boleh. Tapi menggunakan SketchUp, 2013, 2015, boleh. Bisa ini batak nih ya. Ini volumenya, ini tempo. Ini tempo ya. Oke, ini volume, volumenya satu juta oke okay, saya copy ini ya saya copy So saya, saya taruh sama dengan set Terus dibagi uh, Dengan volume ini Volume batanya ya Ya ini copy Nah ini ada pasti ya Nah kira-kira berapa bata yang dibutuhkan ya Tinggal hmm. enter Ya tinggal itu jumlah bata yang lebih karena itu 3, 3 316 pcs teman-teman tapi saya akan bulatkan ya saya genapkan saya menggunakan kapasitas siling oke okay. ini saya copy volume jubatannya tadi kontrol C saya geser terus saya ambil titik 2, terus kontrol V terus tutup kurung oke okay. ya oke okay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 mudah dengan telah diterbitkan buku ini membawa manfaat bagi kita semua teman-teman itu itu sebenarnya sih ini kan saya buat tuh tanpa plaster ya eh, ini secara manualnya tapi yang abap bilang anda menggunakan program dari Excel yang saya buat ini teman-teman udah ada rincian dari eh, pasirnya biaya pasirnya biaya batanya gitu biaya cinya berapa semuanya tuh anda cukup pasti maka secara otomatis akan luar biayanya secara otomatis di sini ya sudah terangkan tadi takaran satu banding satu takaran satu banding 4 itu berapa biayanya yang lima puluh kg berapa biayanya ya 40 40 kg berapa biaya dia takaran satu banding 4 ya. ya oke Ya gitu itu teman-teman. Dan ini biaya pasirnya udah kelihatan semua ya di sini ya. Ini volume jumlah bata per sini Ya, Oke. Okay. Okay. Saya untuk update nya ya, untuk update bata yang jenis bata yang ada masukkan ini juga masukin aja nih lebar batanya berapa, tinggi batanya, panjangnya berapa. Ini update ini. Yang warna-warna hijau ini ada update teman-teman. Nah, misalnya tebal mortar de tebal mortar depan misalnya depan ini ya depan ini ini ada gambarnya di sini ya Tuh tebal chain kirinya ini kiri kiri makanan itu berapa berapa dili ketebalannya itu anda masukin ke sini sehingga secara otomatis biayanya udah udah keluar teman-teman oke okay? ya jadi saya kembali ke sketchup ya jadi bagian-bagian ini udah di grup teman-teman ini juga kolom ya. Ini akan ada juga ini. Misalnya saya ambil kolomnya ini aja ya kolomnya ya. Ini saya taruh kopi, saya masukin ke program Excel yang saya buat kolom baggingnya. Nah di sini untuk kolom, tinggal kita masukin aja ini kolomnya di sini. Kotoropi pembesiannya udah kelihatan, dia pun udah ada itu. Nah ini untuk begal untuk hanya bingung kecil keuang ya itu. Doang, yaitu Begelnya itu biaya begel itu 200.000. Untuk besi utamanya itu 200.000 juga ya. Papan bekistingnya itu biayanya itu dirakus 302 ya. Ini untuk kolom yang dimaksud adalah kolom yang permukaannya ditutupi bekisting pada area keliling sisi kolom berarti kalau di area kelilingnya itu ditutupi bekisting di sini biayanya teman-teman. Biaya bekistingnya. Kalau kalau hanya hanya dua sisi aja yang tutupi bikin sini, anda bisa kurangi ya uh, di sini. Anda bisa kurangi di sini ya, di sini empat ya. Misalnya hanya hanya dua aja ya, anda tinggal aja tulis dua di sini, mukanya selesai. Di sini kata taruh tulis mulai 4 ya. Oke, okay. oke, okay. okay, segitu ya itu aja sih teman-teman semuanya ya ya jadi ada kelebihannya Anda dapat ya bilang menggunakan teknik wujud ya, terbaik banyak sih kelebihan-kelebihan beli yang belum saya terangkan satu persatu ya ya seperti yang saya tersetakan tadi Anda tidak perlu menggunakan spek tinggi menggunakan teknik ini oke oke teman-teman semuanya sekian tutorial dari saya salam kreativitas salam kreativitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh